Halo Sobat miner ketemu lagi di channelnya Simon Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mampir dan hadir ngabsen di channel saya Selamat datang kembali di game survival untuk modenya dari game Minecraft ini Ini kebetulan saya balik lagi, saya untuk persiapan bikin lubang untuk turun ke kota Oke, okay. kota bawah air ini memang agak dalam ya jadi uh, saya harus sedikit ngakalin juga dan persiapan ya kebenaran saya ini mau tunjukin dulu untuk tempat transaksi alias manfaatin dari villager ya ataupun NPC lah kalau di mode RPG itu NPC ya untuk apa namanya wih uh, ini susah pintu ah dasar Karto. <laughs> Jadi barang-barang yang penting itu bisa ditukar Seperti ini nih, rottenleaf dari daging zombie Bisa ditukar, kemudian arang juga Nanti saya kasih tun tunjukin Dan ada beberapa informasi yang gak kalah hebatnya Dari kota nanti bawah air Saya harus cari jalan masuknya dulu Ini saya iseng aja kemarin <laughs> Sempet bikin pengen di atas sungai ya lumayan lah untuk newbie mah <laughs> sambil iseng ya oke kita lanjutin aja langsung untuk ngelihat lumba-lumba nanti ya gimana ya cara ngambil lumba-lumba ya biar masukin akuarium oke kita udah naik lagi ke atas sudah persiapan beberapa barang yang bisa dituker jadi Uh, game model sandbox ini sebenarnya sih bisa berkembangnya nanti ujung-ujungnya ya udah mirip-mirip RPG gitu Kayaknya ya, dan sekarang pun udah jadi ada game adventure-nya dari uh, Minecraft dunia untuk Itu game Minecraft yang gak bisa ngebangun <laughs> Dia hanya bertualang Oke okay, ini udah sampai Ini ada beberapa NPC-nya Ini librarian butuh sur kertas Aduh, uh? banyak, aduh kulit juga Oke okay, arang ini bisa nanti kita tuker ke dia ngasih juga untuk 5 Aduh emralnya Sayang deh ntar aja Mending bikin dulu sendiri ya Ini raw poker Aduh banyak lagi Aduh daging susah Belum punya peternakan <laughs> Nanti kita buat peternakan lah Yang jelas masih seputar keliling-keliling dulu uh -huh. eh, Muterin map lah Kemarin mana ya Ada NPC yang untuk Rotten Leaf Oke deh kita tukar dulu arang Ini emeralnya Kita dapetin bapa biji aja Ini bisa terus-terusan gak ya Kalau aku lihat sih Di mode yang standar biasanya Gak bisa paling Nah kan bener Masa cuman Dua biji ya Perpenukaran itemnya Aduh Kok ini scope Untuk scope nya Ah enggak deh Iron soalnya Sayang Buat iron ya mendingan bikin dulu sendiri lah Emeralnya nanti dipakai ke yang lebih penting lagi Oke okay deh ini arang juga uh. dia punya Cuma lebih mahal Mana sih uh. nah Lebih mahal 2 biji <laughs> Ya sudah arang sih gampang Banyak banget dan saya juga Udah penasaran gatal pengen uh, Bikin lubang di kota bawah air Nanti kalau udah masuk ya Itu pasti banyak lah Ruang-ruang rahasianya Di game ini udah beberapa kali saya nemuin ruang rahasia Di bawah tanahnya Dan termasuk mungkin nanti di kotanya juga Kita keliling-keliling deh ya Semoga nggak ketemu Putri Duyung Karena pasti mirang <laughs> Oke okay. Ini paper ya Ya sudah Kita harus Cek juga Ini kulit nggak punya Leader penah Mana ya si npc-nya enchanting book nah ini bisa nanti tapi banyak banget itu 26 wah bentar lah bentar dulu ini huh? kali oh iya ini dia rotten flash 37 biji masa cuma satu oh uh, bisa gold lumayan lah gold gold nanti kita cari agak banyak huh? uh. tapi paling 2 biji ya dia bisa nukernya ya klerik ini kayaknya harus ada yang diculik untuk jadiin sarjana ya buat cari buku <laughs> oke okay. lanjut kita langsung ke kota bawah air tapi tunggu dulu ini ada perahu yang harus kita bajak <laughs> kita cek ada apa di dalamnya, moga ada hal yang berguna ya daripada harus cari-cari jauh-jauh ini mana pintu masuknya ya Mana pintu masuknya? Oke, okay, ini dia, ketemu. Aduh, bikin pening aja lah. Ini harus lompat apa? Iya kayaknya harus lompat. Oke okay, sih, nah malah kapal. kapal. lagi mana dia? It. Ini lumayan nih enggak <laughs> Nanti aja kalau udah mau bikin rumah Saya belum kepikiran buat bikin rumah Saya masih penasaran untuk keliling dari mapnya dulu ya Nanti kita di episode terpisah kita cari Eh kita cari kita bikin ya Untuk eh, khusus ngebahas tentang rumah Oke ini apa? eh oh TNT. wah lumayan ini nanti buat diriem kita cari batu permata di sana terus pakai TMT biar cepet kan? uh aduh ini apa kayu doang eh aduh keburu dihancurin itu ada ini ya ada tombol apa ini oh coba pasang lagi deh Kali ada ruang rahasia, saya nggak pijit barusan ya, malah dihancurin. Coba deh. Eh. Alah Enggak <tuk> ada. Enggak ada. Ya? ya udah itu hiasan kali oke kita udah keliling dan ambilin beberapa item yang penting dan langsung kita lanjutkan bro untuk ke lokasi nah itu dia ini tempatnya yang kemarin kita jelajahi dan belum sempat cari ujungnya nah ini kelihatan kalau siang nih ini coba saya cari di sini kayaknya nih itu ada jalan ke bawah saya paling harus sedikit menggali terus bikin tembusan ya semoga nggak tenggelam eh tapi itu ada lubang yang udah jadi ya oke kita harus bikin rumah di sini tempat istirahat dan menyimpan beberapa item sambil untuk naro chest let's go Oke, okay, selamat tidur, capek seharian, sampai hujan-hujanan bikin rumah Nah, eh, kok, ih, aneh ya bangunnya di luar <laughs> Untung gak ada zombie, waduh, alah, macem-macem aja, ini ngebug kayaknya ya Oh, aku terlalu pinggir kali ya, iya bener Terlalu <laughs> pinggir, yuk langsung aja kita harus terjun kita siapin dulu perlengkapan untuk pergi Oke okay, kita ambil apa ya Aduh ini auto jamnya aduh mengganggu tapi kalau nggak di auto jam pegal juga pakai spasi itu kita ambil deh. kita bawa turun biar nggak capek-capek bikin lagi soalnya agak ngirit juga nih kayu di bawah pasti nggak ada kayu dan saya pasti butuh banyak banget pickaxe nanti Oke okay, Kita turun ma bro Mana dia Oke okay. Mana Duh Ini Makanan Lupa Takut tiba-tiba ada yang menyerang Selesai kita bro Oh iya benar Lubang bro Itu kosong tengahnya Pasti bisa turun Yehey Waduh Nah ini mulai ngeri nih suara-suara gini tuh udah, udah, udah pasti ada sesuatu. Ngapalah zombie asal jangan creeper gua mah. Itu air ya. Oke. Okay. Kita lewatin dulu, kita sambil lihat-lihat info. Semoga tidak ada hal yang menyeramkan di sini. Dan wah. Kok naik lagi ke atas? Oh ini ada jalan yang lebih mudah, <gak>, gak kelihatan ya. Aduh, oh my god, Tahu gitu saya ngapain capek-capek bikin rumah. Ya ampun mana rumah saya? Pasti di belakang sini nih. Yo oh, itu koda Troy. Waduh kuda Troy juga belum sempat mampir di sana. Iya itu, ah, kacau. Gak, gak apa -apa lah, udah tanggung. Nanti kayaknya kita harus bikin rumah di atas air ini <laughs> Biar keren Oke, itu tandain deh Biar nanti gak lupa Ini ternyata tempat masuk lebih mudah ini Aduh Nah ini turunnya ini Ih, nyangkut Eh Oke deh Kita langsung aja ke ruang tengahnya Saya yakin banyak sekali zombie saya udah agak-agak apa berdiri bulu kuduk ini tanda nggak bagus ini <tanda> di sini namun pasti banyak sekali iron ore karena saya udah ngecek di beberapa titik iron ore itu di kedalaman 40 aja udah banyak berserakan Oke, okay, cuman diamond agak susah penyimpan, uh, penyimpanannya nih di di map ini ya. Nanti kayak uh, kalau sempat saya kasih lihat juga. Zombie pertama kita, cingcai. Eh, eh eh eh eh eh Waduh, ini. Nah deh keliling keliling. Saya belum nemu tempat rahasia. Kayaknya kita harus bikin dulu jalan ke atas deh bro. Nah, akhirnya nyampe ke atas saya udah bikin tower juga untuk nyambungin ke kaca bagian luar tapi sebentar saya suka ini lumba lumba Wah suaranya lucu Bro gimana ya cara nangkapnya ya apa langsung harus dikacain aja gitu bikin jebakan gitu ya Wih ya turun turunlah ngabisin durasi aja ya bro <laughs> pasti aku potong-potong bagian-bagiannya yang penting sih maksud tujuannya untuk masuk ke dalam kota terus keluar lagi aja ya eh, eh, eh, eh, ular air pengen cepet turun tapi nggak gini juga bang-bang oke okay. lanjut kita cari tempat untuk buat lubang dan nyari tempat rahasia apalah ya mumpung di bawah ini nah ini kayaknya yes ini dah. apa ini semoga barang yang menarik minimal diamond dah musik dis ah, ada ya musik disin ya? wah kita harus bikin jakbook nanti kita bukin melodi semoga musiknya enak lah ya Test dan let's go nah ini kita udah bikin melodi Book semoga <laughs> lagunya nggak garing ini ya untuk menemani kita bikin lubang saya udah cari situ dapat beberapa diamond uh, musik distel eh, wah ini sih gudang zombie lagu ini ngeri banget creeper lagi nanti Oke okay, skip kita ambil dulu aja ke atas nanti kalau udah punya rumah ya disetali rumah aja ya Oke okay, kita udah nyampe atas lagi dan saya harus langsung bangun tower sambungannya kita harus kuras airnya juga kakak Oke okay. mana ya itu oh itu tangganya Oke okay, jangan sampai salah tadi saya udah bikin separuh tangga dari bawah ini tinggal nyambungin dan kita harus sampai atas wah ini pas juga ya ini pondasinya untuk bikin rumah oke deh nanti kita bikin rumah ya di episode ke depan aduh tadi saya pengen kasih lihat beberapa uh, hal seru pada saat nyari diamond tapi udah deh satu-satu dulu aja ini ya kontennya wah kenapa ya airnya nggak mau surut di situ Huh. Aduh nyangkut itu sayang, banyak banget barusan saya lemparin. <laughs> Aduh, wah ini bisa mati nih. Ada deh, bikin tangga dulu deh. Wah ini, kayaknya ini harus dilubangin deh. Kepaksa ini, tapi semoga nggak banjir ke bawah ya. Enggak kayaknya kalau udah segitu sih ini sama kejadiannya kayak base camp group itu di tengahnya ada air nggak hilang nah ini ih alotnya. Al ini karena ada di dalam air kali ya goyang-goyang aduh nggak bener ini harus pakai diamond x aja lah biar cepat. diamond fix x mana oke okay. sip mantap eh turun Wih, ancol di akhirnya walaupun lama, ahei, ah, ahei, ahei, turun bro, mantap. Ini dia base game baru kita. Kayaknya kita harus pindahkan semua perlengkapan ke sini dan mengambil beberapa bebatuan yang cantik untuk bikin dekorasi rumah. Rumahnya yang wajar lah sekarang kita bikin nanti. Rumah di atas permukaan. <laughs> capek jadi manusia gua. Oke. Okay. Nah, cukup terang lah. Sip. Eh, eh, eh lupa. Pintu belum ditutup, ini bahaya. Oke, okay. sip. Lanjutkan. Tapi nggak, mungkin ada zombie naik sih kayaknya. <laughs> Wah, akhirnya selesai sudah. Mantap Kakak. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa juga tetap uh, standby dan makasih yang udah amanah. Salam semua untuk kelancaran dari channelnya juga. Semoga sukses selalu. Dan saya pamit sampai ketemu di episode kedepan. Tetap standby aja. Saya akan kasih informasi hal-hal yang penting di dunia mapnya untuk mitologi. See you bye bye ma bro.